Haji Muhammad Jeffrey al Buhori, Lebih dikenal dengan sapaan Ustadz Jeffrey al Buhori atau UJ. Beliau lahir pada tanggal 12 April tahun 1973 di Jakarta. Pada tahun 1990, UJ sempat bermain sinetron berjudul Pendekar Halilintar yang tayang di TVRI. Karirnya di bidang dakwah dimulai pada tahun 1999 saat menggantikan kakaknya menjadi imam di sebuah masjid. Mulai dikenal luas sebagai pendakwah pada tahun 2002. Saat mengisi ceramah dan doa dalam acara salam sahur atau salsa di Trans 7, UJ meninggal pada tanggal 26 April tahun 2013 akibat kecelakaan fatal saat mengendarai motor di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.